setelah mengaktifkan setelah set up beberapa opsi Termuxnya, nya sebelumnya kita telah update repository termux kemudian mengaktifkan storage termux atau share storage Termuxnya. nya selanjutnya sekarang kita akan menginstal beberapa package yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi website jadi perancamannya saya akan membangun sebuah aplikasi website yang berbasis Node.js jadi pertama kita akan install package untuk Node.js nya ya kita bisa installnya dengan pkg install atau apt, -apt install ya seperti linux biasanya to install Node.js kemudian tambahannya core utils enter dan hit yes. sedang proses instalasi Node.js nya oke okay. Kita tunggu proses instalasi Node.js-nya. Terminal termux itu adalah sebuah terminal emulator berbasis Android, ya. Jadi, kita seperti menjalankan uh, apa ya fisik Linux, Linux PC secara fisik. Ya. Ini Node.js-nya sudah terinstall kita bisa mengeceknya dengan node minus V atau versi dan untuk menginstal package-package di Node.js itu kita disediakan npm namanya node package manager nah setelah kita node node.js ini biasanya akan include bersama dengan npm nya kita cek npm nya di versi 8.55 oke okay. nah, selanjutnya kita akan saya akan membangun sebuah aplikasi website dengan Vue.js ya. Selanjutnya kita akan menginstal package Vue.js dengan command npm i. Ini adalah option apa uh, untuk install ya. Minus g, uh, minus g ini adalah global. Jadi kita akan installnya secara global ya. Vue, uh, Vue uh, uh, slash CLI. Kita hit enter. sedang proses instalasi uh, view nya ya. oke kita tunggu proses instalasinya selesai